Halo teman-teman, Dede habis beli kolam renang buat main ya. Ini warnanya apa? Biru pinter tas. Iya, jadi mau kok renang di sini. Nanti dikasih uh, bola ya, boleh yang warna-warni sama bebek. Oke, okay. nah ini isinya, coba kita buka. Warna biru. Lihat. Wow, oh, besar banget, teman-teman. Iya, nanti nih tiup ya. Pompa ya. ini, ini, ya. huh? oh, ini pompanya. Coba dibuka. Wow. Ini pompanya. Besar. Abil udah ganti baju. Udah mau renang ya? Ya udah, ayo kita siapin yuk. Yuk. Masuk, eh Ambil bola yuk. Pot renang. Ayo, di mana bolanya? Di kamar. Ayo ambil. Ayo, ayo tambahin. udah masuk semua ini harus naik masuk hey yay mandi air ayatnya besar ini dari sini kan ayatnya besar bebeknya mana mau bebeknya enggak ada bebeknya. nanti ya ini, ini gue penuh dulu yo biarin penuh dulu akhirnya Ayo Senang Dede senang gak? Senang Bas dulu Iya